Oh! <laughs> <SILENCIO> kopi ini pahit tapi kalau minum sambil lihat wajahmu bangkit pahit aja <SILENCIO> Bang, ada apa? Napasku sesak kali loh, Bang. Emang ya, kenapa? Soalnya sebaru napas abang menghirup bau sampah semu. <tik> <tik> Sob, wow. boleh gak abang foto berdua samamu? Untuk apa bang? Untuk tanda bukti bahwa abang pernah jumpa kuntilanak <laughs> bocah bocah ngapa ya lahau ngapa bocah lu ngapa bocah oke jangan jauh-jauh sama bang kenapa bang kau mau kelewatan? ist aku ist bolak kopi ini pahit tapi sambil melihat wajahmu makin pahit aja <hari> halnya separuh nafas abang yang kuhirup bau nafasmu nafasmu gitu oke oke bang yep. bang kenapa maru aku ini nafasku nafasku nafasku sesak kali lo bang itu sesak kali oke oke mulai bang nengok sana bang ada apa sesak Napas. Napasku sesak kali, le, Bang. Napasku sesak kali, okay, Bang. Oke, okay. oke. Ulang, ulang. Bang, ada apa? Napasku sesak kali lo, Bang. <tik> Emang kenapa? <Kada> soalnya napas. <tik> <tik> Aku napas. <tik> <tik> <tik> <tik> Boleh nggak Abang foto berdua samamu? Untuk apa, Bang? Untuk bawa untuk bukti apa ya? <tik> apa aja yang nggak hanya Hahaha itu tanda bukti. Untuk bukti. Aku ketemu di mana. <tuk> udah. Nanti, nanti. Oke. Okay. So, boleh nggak abang foto berdua samamu? Untuk apa, bang? Untuk tanda bukti bahwa abang pernah jumpa kuntilanak. <tuk> Hahaha. Itu. Ini pahit, tapi kalau lihat wajahmu, nah, kopi semakin pahit. Enggak gitu, kopi ini pahit. Tapi kalau minum sambil melihat wajahmu tambah pahit aja. Bocah, bocah ngapa ya? Lao ngapa bocah? <tuh> Lo ngapa bocah? <tuh>